Hati-hati Euro US berpotensi tertekan. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Euro US diterlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.18338 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.18056. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212